Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, how are you today? I hope you're fine and always happy. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 6 Tentunya dalam materi penggunaan tanda baca. Sebelum belajar Ayo kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Setelah membaca basmalah, semoga pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar Amin Allahumma Amin Baiklah anak-anak, selanjutnya Ustadzah mempunyai sebuah teks Kalian amati baik-baik ya bunyi teksnya seperti ini Suatu hari ada seekor monyet dan kura-kura. Apa yang sedang kamu makan? Aku sedang makan buah, pisang, apel, dan mangga. Aku mau dong. Pergi ke sana dong cari sendiri. Setelah usaha bacakan, kira-kira apa yang kalian temukan dari setiap kalimat teks tersebut? Ya, betul sekali. Pada teks tersebut ada jenis-jenis tanda baca, seperti tanda titik, tanda tanya, tanda titik dua, tanda koma, dan tanda seru. Nah, setelah menemukan tanda baca pada teks tersebut, apa sih tanda baca itu? Ada yang tahu? Ya, tanda baca yaitu berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda saat pembacaan. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar 5 tanda baca Apa saja sih lima tanda baca yang kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama ada tanda titik Yang kedua ada tanda koma Tiga ada tanda seru Keempat ada tanda tanya Dan yang kelima ada tanda titik dua Yang pertama ada tanda titik, yaitu digunakan pada akhir kalimat berita. Contohnya, ibu membalikan adik baju. Di akhir kalimat itu dikasih tanda titik karena mengandung kalimat berita. Yang kedua ada tanda koma, yaitu digunakan untuk perincian. Contohnya, ibu membeli sayur buah, dan ikan. Selanjutnya, digunakan untuk kata sapaan. Contohnya, Pak, jangan bilang ibu ya. Selanjutnya, yang ketiga ada tanda seru, yaitu digunakan untuk kalimat perintah. Contohnya, Tutuplah pintu itu dengan rapat. Nah, di akhir kalimat itu diberi tanda seru. Karena mengandung kalimat perintah. Selanjutnya yang keempat ada tanda tanya. Yaitu digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ayah pulang ke rumah? Yang kelima ada tanda titik dua. Yaitu digunakan pada akhir pernyataan lengkap, diikuti perincian yang sejenis. Contohnya, ibu membeli perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Nah, itu tadi adalah materi. Di pembelajaran kita hari ini Yaitu tentang tanda baca Semoga pembelajaran hari ini Bisa bermanfaat buat kalian semua Terima kasih anak-anak ya Sudah menonton video ini sampai selesai Tetap semangat ya Belajar di rumah masing-masing Dan jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.